Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya ingin berbagi pengalaman ya kepada Bapak Ibu Guru khususnya Yang ada di Banyuwangi juga khususnya ya Jadi ini bukan untuk kawan-kawan yang sudah super, yang sudah pro ya Ini saya juga masih belajar hanya saja berbagi Pengalaman ya, bukan tutorial ini, bukan tutorial perlu dicatat selama pandemi COVID ini. Pembelajaran kan memang tidak lancar ya, tidak bertatap muka sehingga harus melalui internet ya atau online. Nah, di sini kalau sekedar dengan materi-materi tertulis, mungkin anak-anak bosan. Nah, saya berupaya mencoba membuat rekaman video pembelajaran diri saya dengan menggunakan handphone ya, karena kamera yang mahal tidak ada. Jadi, ini saya menggunakan handphone. Nah, namun kendalanya, jika menggunakan handphone, jaraknya cukup jauh, suara kita tidak begitu jelas. Untuk memperjelas, jika kita mencoba membuat video pembelajaran yang agak jauh, kita bisa menggunakan mic kecil ya, yang biasa diselipkan seperti ini. Yang seperti yang saya pakai ini. Atau namanya mic clip-on. Banyak sekali di toko-toko uh, elektronik ya, atau secara online juga bisa. Saya tidak akan sebutkan mereknya apa, karena lupa ya. Jadi... Apa itu mereknya yang jelas harganya sekitar 150 ribuan isinya dua ya micnya itu dapat dua seperti ini dan ini Bapak Ibu guru tinggal tancapkan saja ke HP ini ya colokannya tinggal tancapkan ke HP ini Lalu ya seperti sekarang ini ya seperti sekarang ini Bapak Ibu berbicara Maka insyaallah hasil suaranya ya akan terdengar sangat jelas daripada tanpa Mikrofon seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, nanti akan ada ya contohnya. Nah, Bapak-Ibu ini adalah contoh saya merekam video tanpa menggunakan mikrofon yang ada di sini tadi. Ini kabelnya saya lepas ya. Ini kabelnya saya lepas. Ya. Kabelnya tidak saya tancapkan. Jadi ya suaranya seperti ini. ya Dengan jarak segini... Suaranya, Bapak Ibu bisa membedakan antara tadi tanpa mic dengan menggunakan mic jepit ini ya yang saya gunakan di sini. Jadi enak sekali ya menjelaskan kepada siswa seperti ini. Nah nanti bisa kok terlalu jauh nanti ketika di editing, diperbaiki. Video ini bisa kita zoom ya, bisa kita perbesar. Nah kemudian... Yang kedua kita bisa eh, bergaya ya bergaya seperti penyiar radio ya atau istilah bekennya sekarang itu podcast ya bisa bergaya podcast. Nah alat yang kita gunakan sederhana saja kita tidak perlu mahal-mahal kita bisa menggunakan alat ini ya alat ini. Namanya mixer, nah, seperti apa dalamannya kita buka ya, seperti ini alatnya. Namanya mixer, nah, mereknya ada di sini, itu sudah ada ya, nah, ini bisa dicek. Ya, ini mereknya apa, tipenya apa, seperti ini ya. Cara menggunakannya juga mudah, jadi nanti akan saya praktekkan hanya saja saya. mana wih nah, ini bisa gunakan mikrofon biasa seperti ini, aduh, nah seperti ini ya, nah, seperti ini kita gunakan kabel kabel mikrofon tentunya ya, ya tinggal masukkan seperti biasa aja, ini tancapkan ke sini, kemudian nanti masukkan ke sini ke lubang yang ini atau yang ini ya ini bebas yang mana aja tinggal pilih kemudian untuk yang ke bawah ini untuk mengatur volumenya ya mengatur volume yang ini tombol-tombol ini volume kemudian suaranya ingin seperti apa kok kurang enak nah, untuk mengaturnya yang tiga hijau ini ya untuk volume kita gunakan yang ini ini volume utama ya nah, yang merah atas ini volume pembantu saya tidak akan menyebutkan istilah ininya ya jadi ini volume ini juga volume itu cuman volume utama ini dulu kalau dirasa kurang kenceng bisa dibantu dengan yang ini Nah untuk yang hijau ini ya ini daerah tanah hijau ini sama semua barangkali kurang ngebas kurang treble ya kurang nyaring nah ini ya nanti bisa diatur sendiri ya caranya seperti apa bisa Intinya, jadi nanti dari microphone ini ditancapkan ke sini ya, dari mic yang tadi, yang ini, kabelnya ditancapkan ke sini. Kemudian untuk merekamnya bagaimana? Ya, tinggal masukkan saja dari sini ya, jadi ada tulisannya di sini jelas ada out, ada input. Nah, kita gunakan yang out, ya, yang out, keluar ini. Pokoknya ada in, ada out, ya. Jadi menggunakan kabel ada tersendiri nanti yang diperlukan itu banyak nah ini kabel seperti ini ya kita gunakan kabel seperti ini jadi nanti ditancapkan di sini ya sudah ada warnanya sudah jelas ya merah ke merah putih ke putih pakai yang tulisannya output ya nah kemudian kabel yang satu ini Nah, yang ini baru yang masuk ke HP. Yang ini ya, masuk ke HP ini. ya. Jadi, sambil rekam video, rekam suaranya menggunakan ini. Hanya saja, untuk ke HP, kita memerlukan alat lagi seperti ini. Nah, sih? nah seperti ini ya. Jadi, nah ini. Namanya splitter ya, kok nggak jelas. Eh ya namanya splitter, nah nanti ini kita colokkan ke yang gambar mic, bukan yang ini ya yang sini, nah baru nanti, baru nanti, nah ini ada tutupnya baru ini dicolokkan ke HP, jadi intinya dari mikrofon ke mixer, dari mixer ke HP nanti kita bisa bicara melalui mic yang kita gunakan tadi seperti eh, penyiar radio ya nanti akan saya praktekkan baik sekarang saya akan mencoba setting menggunakan mixer ini jadi kita siapkan dulu ini adaptornya ya kita tancapkan dulu nah ini masukkan di belakang sini nah saya tancapkan dulu di sini ya di belakang sini nih. nah lalu kita tancapkan juga kabel micnya di sini Nah, terserah mau pakai yang mana kemudian micnya nah ini sudah saya pasang ya saya pasang micnya di sini eh, nah jangan lupa siapkan headset ya seperti ini yang gak harus seperti ini sih bebas ya gak harus seperti ini yang penting headset aduh mohon maaf ada sponsor ini Ya, jadi kita siapkan headsetnya bebas ya, nggak harus seperti ini. Lalu headset ini kita tancapkan di sini. Ya. Ada pun, ya tulisannya pun gambar headset juga di sini. lo kok pakai itu, ya ini gunanya untuk mengontrol dulu suara kita sudah nyaman apa belum ya? Jadi kita cek dulu. Ini kita pakai di sini. Lalu nyalakan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ini volumenya ya, yang kita pakai kan barisan yang ini. Volumenya kita perbesar ya cek lo cek cek satu dua nah seperti ini cek uh mikrofonnya kok nggak mau nyala saudara cek lo wah ini sambungan dari sininya ini cek cek nah ini sudah masuk ya jadi ini saya salah bawa apa namanya ini saya salah bawa jack ya mestinya bukan yang ini ada yang satunya lagi ya, cek lo. Nah, harus diangkat sedikit dia baru mau ya. Nah, kalau misalkan eh, kurang kenceng kita tambahkan yang ini. Nah, kita coba dulu, cek lo. Nah, seperti ini. Cek lo satu ini sudah masuk, tapi rekaman belum ada. Ini belum saya rekam ya. Saya masih cek dulu cek satu dua, nah seperti ini ya, ini sudah lumayan pas. Low satu dua, dicoba cek low ya. Nah sekarang saya mencoba merekam ini dengan menggunakan mixer ya. Saya ganti dulu micnya eh, saya copot dulu. Nah. Cek satu dua tiga, nah seperti ini hasilnya ya. Nah ini kok ada bunyi dengung ya karena mungkin groundnya kurang bagus ini harus diberi ground dulu ya nah, sekarang sudah hilang jadi seperti ini Bapak Ibu kalau menggunakan mic tapi ada standnya ya ada penyangganya ini sekedar contoh saya pegang saja Seperti ini selamat pagi selamat siang salam sejahtera untuk semuanya ya jadi hasilnya seperti ini kalau menggunakan mic yang saya gunakan ini ada lagi mic yang lain ya saya berikan contoh lagi setelah ini nah ini saya menggunakan mikrofon yang lain ya Jen nah ini saya menggunakan mikrofon yang lain ya Jen bahasanya ya mic biasa ya atau mic dynamic kalau saya bilang mic biasa kalau ini yang bukan biasa artinya mic ini memerlukan tenaga lagi ya namanya power phantom ya atau phantom power sudah ada di mixer sudah ada tombolnya tinggal ditekan saja jadi kalau menggunakan mic yang ini ditekan dulu baru bisa keluar suara seperti ini dan jaraknya juga lumayan ya kalau kita besarkan lagi meskipun jaraknya seperti ini masih bisa eh, terdengar ya jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaannya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi mudah kalau ini ya tinggal dicolok colokan saja seperti mic-mic yang biasa hanya memang kalau mic yang ini ada tombol bantuan namanya pantom sudah ada tulisannya di situ jadi tombol pantomnya kita tekan dulu baru mic ini bisa bekerja bisa berbunyi ya nah cara perekamannya seperti yang saya sampaikan tadi saya menggunakan ini ya sebentar nya saya letakkan dulu ya nah seperti ini dari mixer keluar menggunakan kabel ini saya tancapkan di HP yang tadi ini langsung ke HP ini suaranya ya seperti ini ya oh kok agak ini ya memang micnya agak jauh dari saya nah kalau sudah saya dekatkan lagi Nah, seperti ini jadi kalau ingin pembelajaran di depan papan tulis seperti yang saya contohkan tadi menggunakan mic yang ini yang kecil di kerah baju ini ya untuk harga bisa cek sendiri ya sekitar 600 atau 700 ini harga mixernya kalau micnya ini dua, sekitar 200 ribuan itu aja dulu Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.